Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Salam silaturahmi Salam jumpa di channel Youtube saya Logika AJR Beda pendapat boleh ralat, jangan debat Di video saya kali ini saya akan membahas soal Habib palsu Habib palsu Sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib Atau Ahlul Bait. Banyak sudah banyak kejadian-kejadian, sudah diperingati, tapi tetap berulang lagi, ada lagi, ada lagi. Lalu, apa sih keuntungan mereka yang mengaku-ngaku sebagai Habib itu? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Habib palsu, saya akan coba terangkan sedikit apa itu Habib, atau zuriat Nabi, atau ahlul bait. Habib itu panggilan hormat atau panggilan sopan terhadap zuriat Nabi Muhammad s.a.w. atau Ahlul Bait. Ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Syaid atau Syarif. Syarifah untuk perempuannya. Ya Syarifah untuk perempuannya. Sebutan atau panggilan ini sudah pernah saya bahas sedikit di video saya sebelumnya, tapi nggak ada masalah saya ulang ya. Lalu apa itu juriat Nabi atau ahlul bed? Juriat Nabi atau ahlul bed adalah keturunan atau nasab darah daging dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada sebagian-sebagian orang yang mengatakan kalau keturunan Rasulullah itu sudah tidak ada. Atau terputus. adakan yang bilang seperti itu. Tapi sebagian kecil. Ya silahkan, silahkan aja Anda mau percaya atau tidak dengan hadis tentang Ahlul bait ini saya bacakan salah satu aja ya dari sekian banyak hadis tentang adanya ahlul bait. Dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Rasulullah saw bersabda, pada hari kiamat nanti, segenap sebab dan ikatan nasab akan terputus kecuali sebab dan ikatan nasab yang tersambung denganku, kecuali sebab dan ikatan nasab yang tersambung denganku. Artinya, sampai hari kiamat, keturunan Rasulullah SAW itu ada. Kalau tidak ada, ya berarti kiamat. gitu ya Jadi, kalau ada yang tidak percaya dengan hadis ini, ya silahkan aja diingkari. Boleh Anda mengingkari kalau Anda mau. Na'udhubillah. Oke, kembali ke pembahasan soal Habib palsu. Apa sih keuntungannya bagi mereka yang mengaku-ngaku sebagai Habib? Mereka yang mengaku-ngaku sebagai Habib itu tentunya tahu siapa Habib itu. Bagaimana Habib itu di kalangan para pecintanya, para muhibbin. Ya target mereka si Habib palsu ini adalah ya para muhibin itu Para pecinta habaib itu, para pecinta zuriat nabi muhibbin, Muhibin Muhibin itu orang yang mencintai zuriat nabi Tentunya yang mempercayai masih adanya zuriat nabi Lalu apa yang didapat para Habib palsu ini? Seperti yang kita ketahui lah, pada umumnya para muhibbin, para pecinta habaib itu menghormati para habaib. Mencintai para habaib dan terkadang memberi sesuatu kepada habaib. Nah sebab itulah kenapa mereka mengaku-ngaku sebagai habib. Itu target mereka itu ya. Jabatan, kedudukan, penghormatan, uh, harta, dan yang lebih parah lagi Target si Habib palsu ini adalah demi mendapatkan seorang syarifah Inna lillahi wa inna roji'un padahal dosa besar orang yang mengaku-ngaku dirinya dari keturunan orang lain yang bukan dari bapaknya sendiri seseorang mengaku kalau keturunan dari bapaknya orang lain itu dosa besar apalagi mengaku sebagai zuriat nabi insyaallah wa alaihi Wasallam Jangankan non habaib, habaib sendiri yang mengaku keturunan dari habaib yang bukan dari bapaknya, dari kakeknya, itu tidak boleh. Apalagi yang bukan habaib mengaku sebagai keturunan habaib. Oke ini saya baca satu hadis lagi ya. Mengenai orang yang mengaku Barang siapa yang mengaku-ngaku Memiliki nasab yang tersambung Bukan kepada ayahnya sendiri Dalam keadaan ia menyadari hal itu Maka surga diharamkan baginya Hadis riwayat Bukhari Muslim Surga diharamkan baginya. Artinya apa? Sudah jelas dosa besar. Naudzubillah summa Jadi, kalau ada para muhibbin atau para habaib yang ingin meluruskan orang yang mengaku-ngaku habib itu, ya jangan disalahkan. Mereka mendatangi para Habib palsu ini untuk mengklarifikasi. Karena dia tentunya punya tujuan yang kurang baik. Pada umumnya seperti itulah. Oke misalnya dia mau atau melakukan sesuatu yang baik. Itu tetap tidak boleh. Karena dia mengaku-ngaku yang bukan dari keturunannya. Baik itu keturunan non habaib tapi bukan dari bapaknya sama aja tidak boleh apalagi mengaku sebagai habib gitu loh. Yang anak heran ada orang yang bilang biarin aja orang-orang itu mengaku habib biarin aja. Jangankan ngaku habib yang mengaku Nabi aja ada. Yang mengaku sebagai Tuhan aja ada. Astaghfirullahaladzim. Terlebih lagi yang ngomong seperti itu. Habib. Habib. Untuk para Habib yang ngomong begitu. Walafu, Habib. Mereka itu sudah jelas salah. Mengaku sebagai Habib. Dan banyak kejadian seperti itu yang jadi masalah. Kalau sampai dibiarkan lalu berkembang, si Habib palsu ini memiliki keturunan, misalnya lalu tetap dibiarkan mempunyai anak, mempunyai cucu, maka Habib palsu ini akan berkembang kalau sampai si Habib palsu ini menikahi anaknya Antum atau cucunya Antum Antum si Habib walafu ya Habib kalau Antum sekiranya tidak setuju dengan orang yang menegur orang yang mengaku-ngaku Habib itu ya tidak apa-apa tidak apa-apa Antum tidak setuju babe. tapi tolong Jangan antum nyinyir orang yang peduli dengan orang-orang yang mengaku sebagai Habib palsu itu ditegur. Karena ini semua tentunya untuk para Habaib. Untuk keturunan para Habaib. Niatnya untuk menjaga para keturunan Rasulullah SAW. Itu Bip. Walafui ya, Habib. Oke, okay, untuk pembahasan soal Habib palsu ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas soal-soal lain insya Allah di video-video berikutnya. Waalaikumsalam, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. albagir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh logika ajer beda pendapat boleh ralat jangan debat